Ya hey, teman-teman, selamat pagi. Good morning. Uh, after uh, ini ya, after apa? After sahur ya. Yeah. So the day is actually going to be uh, the extension of what we had couple meetings prior. But the problem is that, you know, I don't see any students here. Saya enggak lihat ada siswa. Mbak Sri, halo? halo Mbak Sri, can you answer me? Hello, sir. Uh, Ya, yeah, this is going to be the last class before we are going to do, uh, you know, to do the progress test. Jadi saya pengen lihat progress kalian nanti. Jadi pertemuan minggu depan itu progress test selama satu minggu ya. Uh, ya, yeah. uh, sekali lagi mohon maaf kelas kita kurang efisien di bulan puasa ini. The reason is because of schedule and also because uh, also my my health ya. Uh, saya agak sedikit ini uh, apa uh, ngedrop di bulan puasa ini ganti itu kayaknya aku akumulasi dari apa dari saya nahan beberapa ini ya sering-sering masuk sering-sering apa-sering nggak istirahat juga oke okay, uh, oke okay, uh, today we're going to uh, in the extension of we had couple uh, meeting prior so what we have today is actually learning about the use of present continuous nah, sebenarnya ini topiknya speaking but since no one's here ya karena tidak ada orang yang ada di sini so I'm going to cut the chase kita langsung ini aja ya nanti siapa tahu di akhir ada ada yang datang okay hold on a second tunggu sebentar uh our, church, our uh, uh, focus today is actually on speaking and also listening but since Uh, I do not see any of you. Uh, perhaps you are preferring to watch it streaming or online. Um, yeah, uh, we're, it's going to be different. Karena berarti kalau nggak ada siswanya saya akan langsung cut the chest saja. Ya. Artinya langsung ke ke topiknya. Nah, again, do uh, you still remember the, the difference between uh, simple present and present continuous? Simple present emphasizes on routine, habit, or current fact. Present continuous Emphasize on progress. Yeah, jadi progress or ongoing. And the progress or in Indonesia we can call it sedang. It's uh, not always the apa the uh, the activity that you are doing right now. Jadi kegiatan itu tidak harus yang sekarang dilakukan. No. The focus is actually not on progress, merely on progress. No. But also on yeah, But also on di uh, word call as a uh, as not finish ya jadi kemarin sudah saya ini ya teman-teman ya bahwa dalam present continuous kalimat present continuous itu bukan hanya kegiatan yang uh, sedang kita lakukan tapi kegiatan yang belum selesai yang kalian lakukan tapi belum selesai nah that is the the key of Working, present, continuous. Nah, kemarin sudah saya ajarkan shifting antara satu tensi ke tensi yang lain, gitu ya. Nah, nanti kita ini ya, kita coba latihan. Nah, di sini sudah Pak Dedi Halo Pak Dedi Selamat pagi Pak. Halo Pak Dedi Oke, Pak Dedi mungkin ini ya, Gak apa, Oveling? Gak apa-apa, dengarkan aja Pak. Ini, ini simple ya Pak ya. Materinya simple. Kita puasa, jadi efektif aja satu jam. Nanti jam 6 sudah selesai. Ya, kalau Bapak di ini berarti jam setengah tujuan ya sudah selesai. Oke, okay, nggak apa-apa ya. Karena kita fokusnya ini aja. Pak perhatikan ya pak. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya Pak ya. Nah, ini kesempatan semuanya. Saya yakin uh, artinya walaupun kalian ini kalian apa istilahnya uh, uh, di bulan puasa ini mohon maaf ya Pak Dedi dan teman-teman yang lain ya. Karena memang kita jadwalnya itu agak lepotan nanti kalau sudah lebaran materi yang semua di ramadan ini enggak efektif akan saya ulang lagi nggak apa, apa ya jadi kalian uh, ini uh, kalian tetap masuk aja nanti ya intinya materi yang tidak efektif ya selama lebar uh, ramadan ini akan saya ulang lagi ya. karena beberapa dari kalian ada yang memang ya karena memang ramadan ya ramadan kan mau mau bagaimana lagi gitu maksudnya uh, jadwalnya itu agak susah <laughs> uh, karena kalian pun, uh, saya yakin punya kesibukan masing-masing, okay. ya. Oke, kawan, ya. Oke, nah, today uh, kita masih fokus ke present continuous, ya. Again, I'm going to uh, let's make highlight. Highlight itu artinya poin-poin penting, ya. Yeah. Sekali lagi, untuk simple present and present continuous. dua tenses ini ya itu sama-sama menggunakan present artinya berlaku di di konteks sekarang tapi apa, apa bedanya mas bakti mas bakti bedanya I work sama I'm working apa nah ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan ini ya pertemuan kemarin ya I work ya itu tenses tensesnya simple present karena subjek kemudian verb verb satu nah kalau kalian bilang I work saya kerja itu artinya kalian menekankan apa rutinitas habit atau fakta yang se yang sekarang misalkan I work at uh, at mall saya bekerja di mall I work at mall saya bekerja di mall loh Mas Bakti kenapa kok nggak I'm working at mall yang seperti ini bedanya adalah teman-teman kalau ini sekali lagi menekankan kebiasaan, rutinitas atau faktanya bahwa Pak Dedi ya, ini katakan kenapa Pak Dedi ya. Pak Dedi itu bekerja sehari-hari atau pekerjaannya itu uh, saat se adalah seorang uh, yang bekerja di dimor. Nah, jadi menekankan apa? habit, rutin atau current, current fact. Nah, kemudian kalau present continuous yang pakai to be kemudian voting itu menekankan apa? menekankan pro progress. Jadi kalau Pak Dedi ditanya nih, uh, uh, pak kalau misalkan Pak Dedi katakanlah kerja di mall, gitu ya. Kemudian Pak Dedi saya tanya, Pak Dedi pekerjaannya apa? Jawabannya yang ini, I work at the mall atau I'm working at the mall. Kira-kira. Silakan Pak Dedi. Dipakai chat catnya apa, apa Pak? Uh, pakai kolom chat ya kira-kira jawabannya yang simple present atau present continuous. saya tanya ya, misalkan Pak Deddy itu pekerjaannya di Mall misalkan, saya tanya Pak, Pak Deddy bekerja di mana? Where do you uh, Where do you work? Jawabannya ini atau yang bawah ini. Silahkan. oke salah pak deddy jawabannya bukan present continuous pak jawabannya simple simple present pak jadi kalau bapak ditanya bapak kerja di mana jawabnya i work at at the mall pak ingat present simple atau simple present itu menerangkan rutin rutin habit atau current current fact nah ini pak Kenapa jawabannya yang benar yang ini? Karena menekankan keren keren fact, fact ya bahwa bapak itu ya memang faktanya fakta sekarangnya itu bekerja di di mall. Nah ini andai kata ya, andai kata ya. Jadi ini pak. Jadi kalau Pak Deddy sekarang dijawab Pak Deddy uh, bekerja di mana? Jawabannya, misalkan uh, profesi bapak misalkan jadi dosen ya. Berarti I work as a researcher. Bukan I am working as a researcher. Tidak. I work as as researcher karena sudah menjadi kebiasaan bapak, rutinitas bapak dan fakta seka sekarang bisa di bisa dipahami pak deddy bisa tidak ya ingat ya kalau ini simple present itu menerangkan tiga ini pak ya. jadi bapak itu e, menerangkan faktanya fakta sekarang ya. oke nah yang bawah ini Pak Dedi itu menekankan progres ya on atau uh, in in progress atau sesuatu yang ada progres progresnya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya uh, katanya itu sedang. Walaupun sedangnya itu bagaimana dulu. Karena ya sedang yang dalam bahasa Indonesia itu sama bahasa Inggris berbeda. Tapi ada ada juga. Kalau ada ditanya. Eh uh, misalkan uh, tadi ya, kalau ada yang nanya, ada dia di... sebentar. oke okay. uh, okay. sebentar ya, jaringan saya enggak ada masalah sebentar. Maafkan, oh, oh, Oke, okay. mohon maaf ya, jaringan saya ada masalah tadi. Saya ulang lagi ya. Uh, uh, kalau eh uh, kalau Pak Deddy ya ditanya uh, ke, apa kerjanya di mana jawabnya pakai simple simple present yang jelas kalau kegiatan tersebut. Oke, okay. jaringan saya bermasalah. Tunggu sebentar ya. Oke, okay, tunggu sebentar ya jaringan saya bermasalah. Sebentar. Oke lanjut lagi ya, mohon maaf ya jaringan saya bermasalah, mohon saya. karena memang uh, apa, sudah lama saya nggak ini uh, dan ah uh, ya udah bermasalah optiknya itu dari kemarin. Oke ya, ini uh, tunggu sebentar, tunggu sebentar, kalau Masrialo? Mas siapa? Halo. Halo? Masrialo. Suaranya putus-putus, Sar. Ah, ya Allah, ya Rabb. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf ya, jaringan saya agak bermasalah. Karena ya sudah berapa hari ini uh, Wifi di tempat saya itu bermasalah karena ini. Karena optiknya kena kayaknya. Oke, lanjut lagi ya. Pak Pak Dedi kita lanjutkan lagi ya. Oke, uh, nanti kalau jaringan ini tolong diinfokan ya, Mbak Sri ya. Halo, Mbak ya. Oke, lanjut ya. Oke, recordingnya dilanjutkan saya, uh, oh. sorry, sorry. ya, Bentar. Bentar, ya? ya? Oke, okay. uh, okay. lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, sekali lagi, Pak Deddy dan teman-teman yang lain yang nonton video ini, uh, apa kalau kalian ditanya, misalkan Pak Deddy sedang apa? Jawabannya: I am working at, at the mall. Jadi, kegiatan tersebut ada progres, ada progresnya sedang dilakukan kalau dalam bahasa Indonesia ya oke okay. bisa dipahami pak Reddy ya kalau bapak ditanya sekali lagi kalau bapak ditanya bapak kerja di mana jawabannya I work at at the mall karena fakta sekarang seperti seperti itu nah tapi kalau bapak ditanya bapak apa yang bapak lakukan sekarang What are you doing jawabannya I am working at at the mall karena apa konteksnya itu prof Progres, sedang terjadi gitu ya. Nah, ini bedanya di situ ya. Ingat, ini yang namanya tenses itu ada ada emphasis. Nah, setiap tenses dua-duanya ini berlaku sekarang Pak Dedi. Jadi Pak Dedi ada dua ada tenses yang dua-duanya itu berlaku sekarang. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah emphasis-nya, penekanannya. Nah, ini ber Nah, ini ini penting ya. Penting karena nanti kalau Bapak Dedi atau teman-teman yang lain yang bergerak di bidang akademisi maupun profesional, ya itu kalau kalian salah memberi tensis, instruksi atau ide yang Bapak sampaikan itu sah salah. Ya. Jadi kalau kalian salah tensis, walaupun dia itu sama-sama di masa sekarang, ya sama-sama presentnya, berarti kemungkinan maknanya itu nanti ber berubah makanya kalian harus hati-hati tapi ya bukan berarti ini halangan ya jadi memang memang ini butuh kebiasaan saja ya butuh kebiasaan karena Indonesia itu memang nggak punya tensi gitu loh jadi ya ya butuh butuh per, kebiasaan saja gitu ya jadi bukan yang mustahil dipelajari gitu nggak cuma memang butuh kebiasaan aja saya bisa itu karena terbiasa dan teman-teman yang lain juga seperti itu ya oke nah seperti itu ya nah Uh, misalkan nih, uh, kalau ada pertanyaan kayak gini, Pak, Pak ini ya, Pak Dedi ya. ya. Jawabnya bagaimana, Pak Dedi? Silakan. Where do you live? Silakan dicat aja, Pak Dedi. Where do you live? Jawabnya bagaimana? Where do you live? Kira-kira pakai simple present atau present continuous pak? Itu aja deh jawabannya. I live atau I'm living. Good bagus pak Pak Dedi. Nah pertanyaan ini pak menggunakan simple present ya, otomatis konteksnya itu current fact itu keren sek, keren sek. Where do you live? Jangan bukan I am living. Pak, bahasa Indonesia aja deh. Soalnya saya pengen kalian tuh adjusting ya, adjusting itu maksudnya menyesuaikan sama tensisnya Jadi kalian tahu tanpa melihat pertanyaannya di, di Inggris kan? Apa yang kamu? Kira-kira nih konteksnya saya akan kasih... konteksnya bapak itu pakai headset ya bapak pakai headset dengerin lagu tiba-tiba ada teman bapak yang apa uh, uh, nempuk di dada bapak gitu uh, kamu dengerin apa? Apa yang kamu dengarkan? Kira-kira jawabannya itu pakai simple present atau present, present, present, present. Oke, okay. ada, ada teman yang menepuk uh, bapak sedang mendengarkan ini radio atau apa gitu ya, misalnya yang menepuk dada bapak, menepuk dadanya, kemudian eh punggungnya sorry, menepuk punggung terus kemudian nanya kamu kira-kira Jawabannya pakai simple present atau present continuous. Silakan jawabannya berarti pakai present apa present simple atau apa ini? Silakan jawabannya pakai present continuous. Bagus pak, good ya. Hanya menggunakan Present. Present continuous, karena sedang ditanya apa, jadi kegiatan yang Bapak lakukan itu eh, mengandung sedang dalam progres, ya, sedang bermasalah terus. ya, oke, okay. sedang dalam kegiatan yang Bapak tadi yang mendengarkan tadi itu kegiatan yang sedang dalam progres mendengarkan musik, gitu ya, jadi ada progresnya gitu, ya, oke, okay. nah. Oke, jadi bisa membedakan ya, Pak Deddy ya. mana yang pakai simple present, mana yang pakai present continuous. Ingat pak, present continuous itu ada pro progressnya. Ya, ingat ya, ada progresnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah sekarang tadi saya sudah ngasih tahu di pertemuan kemarin maupun tadi tadi di awal ya, bahwa yang dimaksud progress itu sebenarnya bukan hanya kegiatan yang bapak lakukan sekarang. Bapak sekarang apa ini, Pak Dedi? Belajar bahasa Inggris berarti I am studying English. Nah, bukan hanya sekali lagi progres yang di sini itu bukan hanya kegiatan yang sekarang bapak lakukan, tapi kegiatan yang not finish. Artinya apa? Belum, belum selesai. Jadi Pak Dedi, ya. Sekarang apa ini? Sekarang Pak Deddy sedang belajar bahasa bahasa Inggris. Tapi, Bapak itu selain belajar bahasa Inggris, Bapak itu ada tugas dari kampus atau dari kantor yang belum belum selesai. Nah, kegiatan yang Bapak belum selesai itu juga boleh menggunakan present present continuous, Pak. Boleh. Contohnya gini ya. Ada kalimat seperti ini. Ini kemarin sudah saya kasih tahu di dua minggu yang lalu. Ya. I am... I am writing a book. Artinya apa? Saya sedang menulis, menulis buku. Kira-kira nih Saya sekarang sedang apa? Apa, Lady? Saya sedang mengajar bahasa Inggris ya. Kira-kira saya boleh bilang gini nggak sekarang? I am writing a book. Boleh nggak? Kira-kira boleh atau tidak? Saya sekarang kondisinya sudah mengajar bahasa Inggris ya. Sudah. Tapi saya yang boleh nggak? Uh, I am writing a book gitu, bilang seperti ini. Kira-kira boleh tidak? Ini saya ajarkan logikanya ya Pak Deddy ya logika. Teman-teman di sini saya ajarkan logika dalam dalam tenses. Karena tenses itu kalau di level kita di usia seperti kita ini itu mainnya logika aja. Jadi belajarnya itu logika. Ya, soalnya untuk membedakan antara tenses satu dan Tenses lain ya. Kalau di usia anak kecil, ya usia anak di usia 12 tahun, itu memang nggak perlu pakai logika. Tapi kalau di kita memang perlu logika, karena ketika manusia otaknya itu sudah terkotak-kotak, otomatis kita belajarnya itu harus harus dipisah-pisah. Oke, okay, Pak Deddy, I am sekali lagi ya, saya sedang belajar bahasa Inggris. Eh, saya sedang mengajar bahasa Inggris. Kira-kira saya boleh nggak bilang seperti ini, Pak? I am writing a book. Di saat saya sedang mengajar bahasa bahasa Inggris, boleh atau tidak? Tidak. Jawabannya adalah boleh Pak Deddy. Ya. Nah, meskipun kegiatan itu tidak dilakukan sekarang, kalau kegiatan itu belum sel belum selesai dilakukan Pak, artinya bapak itu ditinggal dulu. Ya, jadi misalkan Pak Deddy itu ada tugas dari kampus, ya, kemudian Pak Dedi ditinggal dulu untuk belajar bahasa Inggris atau ditinggal untuk ngapain dulu? Boleh Pak itu ke Pak tinggal itu itu boleh menggunakan kan present continuous karena kegiatan itu not not finish belum, sele, belum selesai. Nah contoh ya misalkan ada konteks disertasi atau atau tesis atau skripsi gitu ya. Kira-kira itu bisa nggak sekali ngerjain, langsung selesai. Nggak bisa, ada yang ya mohon maaf, ada yang per semester gitu ya. Nah, itu jadi ketika kalian mengerjakan disertasi, apakah fokus terus mengerjakan disertasi? Enggak pasti ditinggal makan, ditinggal tidur, ditinggal apa gitu. Nah, kegiatan itu, Pak, yang Bapak tinggal itu ya, yang Bapak tinggal itu boleh menggunakan present konti. Continuous, karena yang dimaksud progress itu bukan hanya not finish belum, sele, belum selesai nah, saya Pak Dedi saya tanya ya Pak Dedi kira-kira Bapak ada kegiatan yang Bapak ini belum selesai mungkin ada deadline-nya kapan gitu silakan Pak Sebutkan aja pakai bahasa Indonesia aja Pak silakan Ada tidak pak kegiatan sedang lakukan tapi bapak tinggal dulu ngapain gitu atau mungkin bapak belum sempat menyelesaikannya gitu silakan pak karena memang hidup kan kayak gitu ya kadang orang itu nggak bisa menyelesaikan dalam dalam waktu singkat ya kayak misalkan Ngerjain skripsi, ngerjain disertasi, dan sebagainya itu nggak mungkin. Uh, apa nggak mungkin uh, satu hari selesai? Nah, itu pak ya, pendampingan pembuatan artikel dan sebagainya itu pak. Itu ya, kira-kira Pak Dedi sekarang sedang apa nih? Pak Dedi sedang belajar bahasa bahasa Inggris. Kira-kira saya boleh, uh, Pak Dedi boleh bilang seperti ini pak. Ya, sorry, I am uh, -pendampingan, ya. pendampingan ya, pendampingan itu consulting ya. I am... Uh, Giving, to my, uh, my student misalnya. atau my clients boleh, student atau clients tergantung ya. Nah, gini Pak, boleh I am giving loh. Mas Bakti, kenapa kok gak I give? Karena konteksnya itu not, not finish, belum selesai ya, belum selesai. Kegiatan yang Bapak lakukan itu tidak serta merta selesai sekarang nah itu boleh pak ya jadi sekali lagi menekankan progress atau not not finish karena biasanya orang Indonesia itu salah paham loh Mas Bakti katanya bahasa Inggris itu sedang present continuous itu sedang berarti ya kegiatannya harus sedang dilakukan sekarang dong tidak nah ini saya menampik itu ya saya me, me, apa, me, apa membantah itu karena memang konsepnya itu berbeda dengan Indonesia kalau bahasa Indonesia sedang itu ya berarti sekarang loh ya kan kalau kata sedang itu kan berarti sekarang gitu ya, sekarang banget gitu ya, yang sekarang kita lakukan ini. Tapi kalau bahasa Inggris itu konteksnya lebih lebih umum, lebih general. Ya, yang dimaksud progress itu adalah kegiatan yang sedang dalam progres baik sekarang ataupun sedang di sedang ditunda. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, okay, so far any question terkait ini pak, progress sama not finish. Kira-kira ada pertanyaan terkait ini pak? silakan ya kalau ada pertanyaan teman-teman ya. Nah, Oke okay, bagus ya Pak ya. Jadi Bapak mulai sekarang Pak kalau ngomong pakai bahasa Inggris Pak ini Pak Dedi dan juga teman-teman yang lain sekarang mendengarkan video ini uh, kalau kalian ngomong mulailah bermain dengan m, m sis. Jadi kalau kalian speaking ataupun writing, nah khususnya yang writing ya. Kalau writing itu memang apa, nya banyak. Untuk yang writing nanti akan kemarin ada ya waktu kemarin saya ajarkan penulisan jurnal ilmiah waktu menggunakan ini, menggunakan apa? Menggunakan uh, sinta satu dua sama scopus saya sudah ajarkan patokannya bagaimana. Uh, yang namanya tesis itu kalian bisa bermain, Pak Dedi. Jadi tergantung penekanannya. Jadi kalau Pak Dedi menekankan kegiatan itu sedang dalam progres, maka menggunakan present continuous. Kalau Bapak ingin menekankannya itu sebuah current fact atau rutinitas, habit, maka gunakanlah simple present. Begitu, Pak. Jadi Bapak itu boleh milih, Pak. Kalau bahasa Inggris, kalau kalian sudah levelnya intermediate, itu justru saya sarankan kalau ngomong itu tesisnya di, dirubah-rubah karena bagus gitu Jadi enggak enggak simple present terus. Nah, kalau kalian ngomongnya pakai simple present terus ketahuan bahwa kalian apa? Bahasa Inggrisnya itu masih masih elementary Nah, bahkan kalau nanti sudah dimasuknya academic writing, kalian bisa bermain dengan tenses lagi, diublek-ublek lagi, enggak apa-apa gitu Karena bahasa Inggris itu bermain penel, bermain penekanan sebenarnya. Kalau dalam akademik, academic writing, ya. Oke, okay, let's continue ya, sekarang ya. Oke, okay. nah sekarang kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam konteks uh, sim, apa? Dalam konteks uh, ini kalimat verbal ya. Kalimat verbal itu kalimat yang menggunakan kata kata kerja. Ada temennya satu lagi, itu namanya kalimat nomi nominal. Kalimat nominalnya tidak ada untuk present continuous. Kalimat present continuous itu tidak memiliki bentuk nominal. Jadi bagaimana Mas Bakti? Kalau misalkan saya sedang Gini ya, ntar saya kasih contoh baru. Misalkan saya dokter, bahasa Inggrisnya bagaimana? I am a doctor. Sorry ya. Okay. I am a doctor. Saya seorang dokter. Nah, kemudian saya sedang dokter. Saya sedang dokter. I am, bahasa Inggrisnya sama. I am a I am a doctor. Walaupun menekankan progres, ada sedangnya tapi tetap menggunakan simple simple present. Sekali lagi, ya, present continuous itu tidak tidak punya bentuk nominal. Ada nanti, ya, itu bentuknya itu berbeda. Ya, dia itu kalau dipakai, kalau kepepet aja. Nanti, kalau di pertemuan selanjutnya akan saya ajarkan di, di, nanti. Ini dua kali, ya, present continuous itu di tengah-tengah ini sampai di akhir. Di akhir nanti akan ada lagi karena ini. Yang Bapak pelajari sekarang Pak Didi dan juga teman-temannya lain yang progres ini itu emphasis pertama. Ada emphasis kedua. <laughs> Makanya kita belajarnya berlan-pelan aja ya karena memang sekali lagi yang ngambil di kelas elementary ini sebenarnya itu materi yang saya sampaikan ke kalian itu sebenarnya materi kuliah ya. Jadi walaupun konteksnya itu sederhana dan dibalut dengan les gitu ya tapi sebenarnya materinya core-nya itu adalah materi kuliah. Ada beberapa hal yang tidak diajarkan ketika ketika kalian ikut les lain karena memang materinya saya sesuaikan karena kebanyakan yang ngambil di lembaga ini itu adalah akademisi maupun maupun dosen. Jadi materinya itu menyesuaikan. Makanya kemarin ada yang ini variabel banyak ya, ada yang pakai too many, ada too, too much, ada many dan sebagainya. Kemarin di pertemuan kemarin sudah saya ajarkan. Jadi saya akan ajarkan variable, ya karena nggak bahasa itu bukan bukan ilmu eksak ya satu tambah satu itu bukan dua satu tambah satu tergantung tergantung konteksnya. Oke seperti ini ya teman-teman ya. Uh, Oke okay. nanti kita ini lagi. Nah coba kita ini ya coba kita tengok soal latihan ini ya. Oke perhatikan ya. Uh, Uh, Oke. Okay. Nah, teman-teman, kalau dia ini, kalau dia menggunakan ini, menggunakan kalimat negatif, kalau present continuous, itu, continuous itu tinggal ditambah not ya, setelah tubingnya, ya not setelah tubing. Nah, coba kita membedakan nih. Materi kita hari ini adalah membedakan mana simple present, mana simple simple uh, sim, uh, present continuous, mana simple present, mana present continuous gitu ya. Kita mulai dari ini ya. Excuse me, do you speak English? Nah, do you speak English? Berarti dia menggunakan simple simple present. Ya, do you speak English? Karena kemampuan bicara bahasa Inggris itu adalah sebuah sebuah fakta. Ya, jadi sebuah ini nggak perlu pakai uh, you are you uh, are you speaking English? Itu nggak nggak terlalu penting aja. Ya, pakainya do you boleh. nah ini bentuknya negatif ya bentuknya negatif kira-kira uh, nomor dua ini jawabannya apa where where is n i titik-titik no dia ini sebentar saya tanya kira-kira simple present atau present continuous oke okay. jawabannya adalah simple pre present berarti i don't i don't know i don't know Oke, okay, number three. What's funny? Why titik-titik you laughing? Kira-kira nih, saya kasih ini ya. Jawabannya do you laughing atau am sorry atau are you laughing? Coba do you laughing atau are you laughing? Jawabannya adalah "Are you laughing?" Ya, karena dia ini bentuknya simple. Uh, sorry, present, conti, present continuous. Ya. Jadi, ingat ada verb "ing". Ingat ya, verb "ing" uh, untuk present continuous itu verb satu ditambahin "ing", kemudian didahului dengan to, "to be". Jadi, gini ya. Oke, saya ini aja karena Pak ini kemarin ini ya. Uh, ini nggak apa-apa, karena memang kesibukan orang masing-masing, Tapi tetap, walaupun ini, saya kasih materinya secara penuh, eh, Pak Deddy. Kalau kalimat present continuous itu harus menggunakan "to be", ya Pak. Saya bekerja di rumah. I am working home. Nah, kebiasaan orang Indonesia, Pak Deddy, ya, itu kalau ngomong pakai bahasa Inggris, kalau pakai present continuous, "to be" nya hilang. I working home, benar atau salah? Salah, Pak. Karena verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri. Wajib dijahului dengan to, to be. To be-nya tergantung pasangannya. Jadi kalau misalkan gini bagaimana? You, titik-titik, walking. Kira-kira apa nih? You, you are, you are walking. Karena tergantung pasangan pasangannya ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. -teman. Oke. Okay. So maksudnya adalah sekali lagi menekankan progres kemudian secara bentuk itu pakai verb ing didahului dengan to to be. Nah, sekali lagi membedakannya bagaimana? Kemarin tadi sudah saya jelaskan, membedakan itu tergantung emphasis-nya. Walaupun dua tenses ini apa? waktunya sama, jadi sama-sama berlaku sekarang, tapi penekanannya berbe, berbeda. Yang ditekankan itu berbeda. Jadi kalau Pak Dedi menulis jurnal, membuat sebuah kesimpulan atau sebuah tesis statement, otomatis bermain emphasis, Pak. Ya, bermain emphasis. Karena kalau Bapak salah memberi emphasis, pembacanya itu salah tangkep, Pak. Nah itu, bahasa Inggris tricky disitu di situ, kalau academic writing. Kalau tensisnya salah, maka yang nangkep itu sa salah. Nah, kira-kira nih, Pak. Ini kan ada current fact ya. Kalau dalam konteks sebuah teori, Pak, dalam teori yang Bapak tulis di di ini, di jurnal Bapak atau di sebuah ini tulisan akademik, kira-kira pakainya simple present atau present continuous? Kalau teori ini ya, nulis bagian teori itu, theoretical framework, kira-kira pakainya simple present atau present continuous? misalkan teori gini ya teori yang menyatakan bahwa eh, apa pendapatan itu ya tergantung pada eh, ini apa tingkat eh, apa ya gini deh eh, maksudnya eh, harga harga kebutuhan itu naik berdasarkan harga harga lainnya gitu ya. jadi kalau lainnya naik eh, harga ini ikut naik gitu itu sebuah teori eh, sebuah teori ya, kira-kira menggunakan simple present atau present continuous? Silahkan ya teman-teman ya. Ini cara saya ajarkan cara melogika ya. Kalau Bapak menulis sebuah teori, kira-kira menggunakan simple present atau present continuous? Jawabannya adalah simple Simple present, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak menulis sebuah teori, kalau teori itu masih berlaku sampai sekarang dan tidak terbantahkan atau belum terbantahkan dalam tanda kutip, ya, maka gunakanlah simple simple present. Karena teori yang itu yang digunakan terus itu yang digunakan dengan Bapak yang oleh Bapak oleh atau oleh peneliti yang lain itu mengandung current, current fact faktanya seperti itu contoh teori apa teori bahwa bumi itu bumi itu bulat sampai sampai kapan Bu Pak Bapak bilangnya gini the earth is globe the earth is globe pakai simple pre simple present Loh, kenapa Mas Bakti kenapa enggak Uh, the Earth was globe. Kalau the Earth was globe berarti bumi itu sudah tidak lagi bu bulat. Bulatnya itu dulu. Sekarang sudah jadi apa? Jadi mungkin jadi jadi apa? Jadi datar atau jadi trapesium dan sebagainya gitu. Yang jelas kalau teori itu masih berlaku Pak Deddy ya, teori itu masih berlaku dan atau statement tersebut masih berlaku sampai sekarang maka Bapak gunakanlah apa? Simple, Pak. Simple present. Nah, itu berlaku sampai sekarang ya Pak ya. Nah ini kalimat nominal. Contoh kalau kalimat verbalnya seperti ini. Nah ini saya buat ini aja deh. Saya buat uh, quiz dikit ya. quiz logika. Nah ini karena karena kalau belajar tenses itu memang bermain logika. Uh, kalau di kita ya. Kalau anak di usia 12 tahun memang nggak perlu logika. Karena mereka belajarnya secara natural ya. Tapi kalau kita sudah bisa membinakan. Uh, kalau manusia di usia manusia itu sudah bisa membedakan benar atau salah, otomatis otak mereka itu sudah ter terkotak-kotak. Ya, kalau belajar bahasa, otomatis harus belajar cara, cara melogikanya. Sebentar kok saya agak bingung. Oh, Sriklim. Oke, okay. okay, gini ya. Sorry ya. I am a little bit confused and also a bit doubtful. Oke, okay, Pak. Kira-kira nih, Pak. Ya, Pak Deddy ya. Coba Pak Deddy. Uh, jadi, teman-teman yang lain juga ya. Perhatikan. Kalau dalam sebuah penulisan ilmiah, kalau dalam konteks teori, yang benar itu yang atas atau yang bawah? Yang atas itu. Itu simple present yang bawah present continuous. Kira-kira yang benar yang mana? silakan ya, ditulis di kolom chat aja Pak Deddy kalau mau ini. Oke. Okay. Okay, ini question. Kepada ya, Pak Dedi sedang sibuk ya. Oke. Okay. Nah, jawabannya gini Pak Dedi ya. Kalau Bapak ingin menjelaskan bahwa uh, sebuah teori, bah bahwa bumi itu mengelilingi matahari, maka Bapak menggunakan simple simple present, Pak. Jadi jawabannya yang ini kalau dalam konteks teori ya. Tapi kalau Bapak ingin menjelaskan bahwa bumi itu sekarang sedang mengitari matahari, maka gunakanlah yang yang bawah ini, nah, jadi sekali lagi, kalau dalam teori theoretical framework itu, pakainya yang ini, Pak. The Earth, Circles, The Sun, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi rutinitas ini, apa bumi untuk mengelilingi mata, matahari, ya kan? Bumi itu mengelilingi matahari, kan? Otomatis menggunakan yang ini. Kalau yang bawah ini, ya, kalau yang bawah ini itu menekankan apa yang ditekankan menekankan sedang atau progresnya gitu ya oke itu bedanya di situ jadi ada semacam emphasis yang kalian harus coba coba ini coba pahami ya <tuh> oke seperti itu ya ada pertanyaan terkait simple present oh ini ada bunas ya halo bunas sehat bu Halo, Sir. Ya, ibunya sehat? Udah lama nggak ketemu? Alhamdulillah. Sibuk ya, Bu? Ya, memang oh ram God. ya. memang <laughs> ram Ramadan ini agak ini, Bu ya. Agak-agak agak, jadwalnya itu agak agak berantakan. Mohon maaf ya. Sekali lagi untuk teman-teman ya. Apa yang uh, selama ini kalian lewatkan di kelas Ramadan ini, saya nanti akan ulang di pertemuan setelah setelah Roma, uh, setelah Ramadan, ketika setelah lebar lebaran ya. Saya akan ulang lagi. Jadi materinya saya akan akan rombak lagi, jadi kalian nggak usah panik ya. Jadi mohon maaf kalau apa, kalau mat, uh, jadwalnya itu agak berantakan atau materinya itu agak-agak ini. Hmm. Saya yakin kalian juga ada kesibukan masing-masing ya. Uh, karena nanti akan saya ulang lagi gitu ya. Jadi nggak masalah. Nanti akan saya masukkan ke uh, tahapan materi-materi uh, selanjutnya gitu ya. Oke, okay, dan juga teman-teman ya. Sekali lagi, simple present atau present continuous itu dua tenses yang dalam sat, konteksnya itu kalau dalam Indonesia mungkin satu rumpun gitu ya. Artinya dia ini dua-duanya ini apa? ranahnya itu present. Artinya seka, sekarang. Terus kapan menggunakannya? Patokannya adalah M emphasis-nya jadi emphasis apa yang ingin kalian gunakan. Jadi kalau misalkan ditanya kamu kerja di mana jawabannya seperti ini. I work at at mall. Saya bekerja di di mall. Bukan I am working at mall. Tidak. Kalau I am working at mall berarti menekankan saya sedang sedang bekerja di di mall. Enggak bisa karena karena kalau ditanya bekerja di mana berarti yang ditanyakan itu keren keren oh. fact kan fakta yang sekarang misalkan bunas di, ditanya bunas bekerja di mana I teach in nah, I teach bukan I am teaching ya, karena yang ditekankan itu adalah keren fact atau rutin jadi kalau tapi misalkan bu bunas ditanya gini bunas uh, bunas tuh di mana aja sih ditungguin ditungguin di di apa di kafe kok enggak apa enggak enggak nongol-nongol padahal teman-temannya udah pada datang. Kemudian Bunas jawab, I am teaching teaching my student. Kira-kira maksudnya apa? Kenapa kok tiba-tiba pakai ini? Pakai jawabnya pakai present continuous. Karena menekankan bahwa Bunas itu sedang dalam proses mengajar sis siswanya. Jadi enggak bisa ada enggak bisa datang atau datang tapi telat gitu ya jadi bedanya seperti itu ya teman-teman ya simple present sama present present continuous ya nah ini yang orang Indonesia sering sering ini apa sering sering ketuker atau bahkan ini ya atau bahkan jarang ini jarang bisa membedakan jadi kalau ngomong itu nggak nggak tahu kenapa tensesnya itu simple present terus padahal konteksnya itu bisa di bisa di jadi kalian mulai sekarang kalau nanti speaking ya nanti di kelas-kelas selanjutnya coba bermain dengan ten, tense. Jadi ngomongnya itu tenses boleh dirubah-rubah ya, nggak apa-apa gitu. Bahkan di kelas intermediate itu saya dorong malah. Kalau kalau ngomong tuh tenses jangan pakai simple simple present kok. Boleh muter-muter gitu ya. Nah, sekali lagi review juga. Nah, yang dimaksud progress itu bukan hanya kegiatan yang dilakukan sekarang banget itu enggak kegiatan yang dimaksud dengan progres itu juga bermaksud not not finish artinya belum sele, belum selesai jadi misalkan saya sekarang itu sudah nulis buku saya memang sekarang sedang nulis buku untuk keperluan kampus ini kampus kampus S1 saya itu membutuhkan ini buku ajar saya membantu menulis buku buku ajar nah sekarang nih saya sedang ngapain sekarang sedang mengajar, nah, sedang mengajar kalian kan? Sedang mengajar bahasa bahasa Inggris. Saya boleh nggak ngomong "I am writing a book"? Boleh, karena nulis buku itu kan nggak bisa satu hari selesai, loh. <laughs> ya kan? Jadi ditunda dulu, jadi di apa? Tapi intinya itu belum sele, belum selesai. Sedang dalam proses menyelesaikan buku tersebut. Walaupun saya tunda dulu, saya tinggal makan, saya tinggal minum, saya tinggal ngajar dan sebagainya, boleh, Nah, seperti ini ya teman-teman ya. -teman. Jadi makanya kalau ada yang bilang, doh, sedang itu maksudnya ya sekarang, enggak. Sedang dalam bahasa Inggris itu konsepnya lebih lebih general, lebih umum. Jadi sedangnya itu adalah kegiatan yang belum selesai Dilakukan atau sedang dalam progres, atau sedang dalam proses, di, diselesaikan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, oke, seperti itu ya, teman-teman. Ya, uh, that's, uh, ini untuk konteksnya, jadi dapat intinya seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di hari ini, ya, di hari Senin sama hari. Hari Kamis minggu depan itu uh, sepertinya pertemuan terakhir sebelum ini sebelum apa Lebaran yang jelas uh, nanti akan ada ini ya pro progress test ya jadi sekalian datang aja nanti datang telat nggak masalah nanti akan saya cek kira-kira secara elementary di level kalian itu kalian sudah paham atau belum nanti jadi catatan buat saya ya, jadi kalau misalkan oh Gunas itu kelemahannya masih di sini itu saya nanti akan akan catat gitu ya. Pak Dedi juga, Pak Dedi misalkan, oh Pak Dedi itu masih belum bisa membedakan there is sama there are misalkan. Nah itu nggak apa-apa. Nanti saya akan saya akan catat buat saya. Nanti ketika bapak naik ke level atas, itu nanti akan saya saya ini, saya akan ini catat Nanti akan saya kasih exercise atau atau penjelasan yang ini ya, apa yang secara secara singkatnya gitu ya. Pokoknya apapun yang kalian lakukan di kelas saya itu saya catat, ada catatannya. Karena memang ini intensif ya. Jadi kalau bisa masuk, walaupun telat, nggak masalah. ya. Kalaupun nggak bisa masuk, nanti ini aja, nonton videonya. Kalau nonton video, itu nggak perlu nonton ini, semuanya, tonton di bagian penjelasannya aja. Itu aja cukup. Ya. Jadi tonton 5 menit, selesai. 5 menit, 10 menit, selesai. Kemudian kalian latihan sendiri. Kalaupun masih bingung, ya silakan tanya saya. Nomor saya sudah tahu kan, Bu Nas, Pak Deddy? Nah, nanti silakan tanya aja itu bukan hanya untuk ini ya, bukan hanya untuk kegiatan belajar juga. Kalau misalkan Bunas apa Dedi ada jurnal yang misalkan ini, apa atau sedang dalam bingung membaca buku atau bagaimana, silakan di, di WA saya nggak masalah. Itu pokoknya kalian selama di sini tuh materinya itu fokusnya itu bahasa Inggris. Jadi saya bisa membantu kalian dalam konteks konteks bahasa Inggris. Jadi selama ada hubungannya sama bahasa Inggris, saya bisa bantu, gitu ya. Oke, okay, uh, that's di end ya sekali lagi minggu depan teman-teman uh, itu akan ada progress test di mana saya melihat kira-kira progres kalian dari pertemuan pertama sampai yang hari ini itu sampai seperti apa. Kalaupun ada kekurangannya itu saya akan jadi catatan. Ya, jadi ketika kalian masuk ke level ke atas itu saya bisa me, me, ini me, apa, memperhatikan kira-kira oh ini Pak Dedi kira-kira memang kurangnya di sini. Jadi nanti ketika saya level Bapak naik level ke atas itu saya akan akan ini. Saya akan perbanyak korsinya di situ dan sebalik, dan seterusnya gitu ya. Oke, okay, that's the end for me. Silahkan, terakhir ada pertanyaan? plus question? Last minute question? Sebelum kalian berangkat bekerja. Oke, okay, kalau tidak ada, okay, saya tutup. Ya, Pak Bunas, bagaimana Bunas? Halo? Materinya kemarin dari ini ya, dari awal berarti ya sampai ya, dari awal bu. Materinya untuk progress dari awal ya. Jadi saya pengen lihat aja bu. Jadi kira-kira ibu itu kelemahannya di mana gitu aja. Jadi itu bukan ini ini les ya, bukan bukan kuliah. Kalau kuliah kan nyari nilai. Kalau ini lebih ke arah kira-kira kurangnya di mana gitu aja. Jadi materinya dari pertama itu bu dari apa dari subject verb kemudian present apa present simple present continuous there are there is gitu ya. Accountable sama uncount, uncountable dan seterusnya. Jadi, materinya itu masih simple, ya. Kalau BUNAS kayaknya sudah ini karena BUNAS kan sudah ngalamin kelas intermediate, ya. Jadi, materinya lebih-gampang, lebih lebih, lebih ini, apa lebih, lebih gampang. tapi yang kemarin Bu, jadi kenapa? Kenapa itu saya lihat dulu karena materi yang saya ajarkan selama enam pertemuan ini, mana materi kita yang ini itu sebenarnya materi basic. Jadi, kalau kalian salah di situ, maka saya harus menjelaskan ulang. Nanti, nggak apa-apa, saya jelaskan ulang. Karena memang untuk men, untuk misalkan Pak Deddy ya, Bu Nas itu kan saya yakin tujuannya itu kan academic writing sama academic speaking yang di level 3. ya. Kalau tujuannya ke situ, basicnya itu jangan sampai jangan sampai keliru ya. Karena kalau Ibu Nas atau Pak Deddy menulis jurnal pakai bahasa Inggris ya, kemudian tenses yang dasar itu atau apa grammar yang dasar itu bermasalah otomatis Pak Dedi dan Bunas dicap sebagai orang yang tidak bisa bahasa bahasa Inggris karena materi dasarnya sa salah gitu loh makanya nanti kita lihat ya kita lihat nanti kita ini aja pokoknya uh, ini ya pokoknya datang ajalah hari-hari uh, minggu depan ya Oke okay. ada pertanyaan lagi Bunas Pak Dedi pas oke okay, ya seperti itu Bunas ya. Oke, semangat terus belajar bahasa Inggrisnya teman-teman. Sekali lagi kita untuk Ramadan ini mohon dimaklumi ya. Tapi yang jelas walaupun kelasnya agak jadwalnya agak agak seperti ini yang datang apa kadang bisa kadang tidak karena memang kesibukan Ramadan, jangan khawatir karena materi yang selama Ramadan ini saya akan ini, saya akan uh, ambil ininya, ambil intinya nanti akan saya jelaskan lagi di setelah setelah setelah setelah lebaran nanti akan saya jelaskan di pertemuan sisanya itu. Jadi saya ulang-ulang gitu ya. Jadi materinya nanti agak agak padat. Oke, seperti itu aja teman-teman. Selamat uh, pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Selam, uh, semangat Bu Nas sama Pak Deddy. Ingat bahasa Inggris itu bukan yang susah, memang membutuhkan kebiasaan ya. Jadi kalian memang perlu terbiasa aja. Makanya kalian ada di sini ya. Oke, begitu aja. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat Gunas ya Pak Deddy Sehat-sehat <laughs> Sampai ketemu minggu depan ya Gunas ya Pak Deddy ya Iya Mister okay. Terima kasih juga Saya izin live ya? Okay. ya Saya recordingnya dulu. Okay. Terima kasih